Halo anak-anak sampai berjumpa kembali dengan Pak Diksi di sini. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Baiklah kalau kalian baik-baik saja ya dan semoga baik-baik saja ya kita terus tetap semangat untuk menjaga kondisi ya baik kondisi di lingkungan sekitar rumah baik kondisi diri kita sendiri ya terutama uh, diri kita sendiri tentunya ya agar kita tetap Semangat belajarnya, kita harus tetap menjaga kebersihan selalu, ya. Baiklah, anak-anak dimanapun kalian berada, khususnya untuk siswa-siswi kelas 3B, ya. Pada pertemuan kali ini, Pak Diksi akan menjelaskan, ya. Pak Diksi akan menjelaskan, ya, materi. Yaitu muatan PPKn, yaitu menghargai keberagaman sebagai pengalaman sila kedua Pancasila di sekolah. Ya, sebelum Pak Diksi menuju ke materi, ya ah, Pak Diksi mau bertanya dulu nih. Tahu nggak uh, Pancasila, ya Pak Diksi ulangi kembali: Pancasila, iya. Apa sih Pancasila ini? Ayo, siapa yang tahu? Iya. Pancasila terdiri atas dua suku kata. Nih, lihat di layar ya. Yaitu panca dan sila. Nah, anak-anak tetap fokus ya. Panca artinya lima. Ya, panca artinya lima. Ya dan sila artinya dasar ya jadi Pancasila adalah lima dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia nah, ada berapa bunyi Pancasila ada berapa Pancasilanya ada lima yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab yang ketiga ada persatuan Indonesia yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya untuk pembelajaran kali ini nah, kalian akan pelajari yaitu menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua ya kita coba nah, di sini nih simbol pada sila kedua yaitu bergambar rantai ya bagaimana anak-anak gambar rantai. Sudah tahukah simbolnya? Ya. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung-menyambung tidak terputus ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Jadi dari nenek moyang kita sampai ke kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Baiklah. Di sini ya sila kedua Pancasila. Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ya, uh. di sini meskipun kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan, kalian harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Ya, manfaat sikap bersatu di sekolah adalah satu terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib ya terjalin persaudaraan yang erat di sekolah dapat saling membantu jika mengalami kesulitan mencegah terjadinya perselisihan nah di sini pak disi ada beberapa gambar ya yang berkaitan dengan uh, pengamalan ya pengamalan pancasila sila kedua di kehidupan sehari-hari baik di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah ya anak-anak juga bisa berkunjung ya bisa berkunjung di website Ya, klik aja bpip.go.id ya. Nanti keluar halaman seperti ini. Ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya berkaitan dengan ideologi Pancasila anak-anak sama disambi didampingi orang tua kalian ya kalau membuka ini ya. Di sini banyak sekali informasi-informasi, wawasan-wawasan terkait tentang Pancasila. Nah, di sini di pada layar, sorry Bukan ini ya, di sini dulu. Ya, kalau kalian perhatikan di sini ada gambar apa anak-anak? Ayo, gambar apa ini? Itu ada yang tertawa, ya ada yang ya bersama-sama ya, saling bersatu untuk tarik menarik. Apa yang ditarik? Iya, yang ditarik adalah tambang atau tampar, ya. Tampar besar ini namanya tambang anak, -anak. ini ya di sini manfaatnya apa nih coba kalian perhatikan ini manfaatnya apa ini, kenapa kok harus banyak ini anaknya ya kenapa kok enggak satu dua dan tiga gitu ya tentunya ada fungsinya di sini bermanfaat sekali jika uh, menarik atau tarik tambang ini ya dilakukan secara bersama-sama ini maka tarikannya akan kuat ya makanya di sini adalah manfaat bersatu ya bersatu ini anak berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 coba bayangkan 13 anak menarik tambang ya Dibandingkan dengan satu dua tiga anak lebih kuat mana. Ayah lebih kuat yang 13 anak ini kan? Kan lebih banyak, lebih banyak itu lebih uh, cepat ya, lebih cepat nariknya, lebih kuat tarikannya. Oke, ini adalah manfaat daripada bersatu dalam keberagaman ya. Di sini beragam ragam nih anaknya nih. Ya, beragam-ragam. Untuk selanjutnya ya di sini ada teman-teman kita yang sedang berdiskusi. Ya, ini beragam nih. Ada teman laki-laki, ada teman perempuan. Ya, apa manfaatnya ini? Ayo coba. Apa manfaatnya? Iya, sangat bermanfaat sekali ya. Di samping kita ini menemukan wawasan baru bersama kelompok, kita belajar bareng ya ini bersatu ya menyatukan uh, menyatukan persepsi uh, menyatukan uh, tema dan lain sebagainya ya jadi dari masing-masing ini ini dapat memunculkan beberapa uh, jawaban ya kalau kita berdiskusi misalnya ini anak lima. Dari kelima anak ini pasti memunculkan jawaban sendiri-sendiri Nah ini untuk mempercepat kinerja juga Makanya ini bermanfaat sekali ya Bermanfaat bersatu dalam keberagaman yang ditunjukkan pada gambar ini ya Oke Kemudian yang ini apa anak-anak? Mengumpulkan sumbangan Ya jelas ini merupakan Manfaat bersatu dalam keberagaman kita sebagai warga Indonesia ya tentunya harus saling peduli terhadap sesama ya harus saling peduli terhadap sesama siapapun itu ya kita harus saling tolong-menolong bantu-membantu di sekitar kita ya jangan sampai uh, kita enak-enakan Uh, misalnya ya, misalnya kita enak-enakan makan, sementara tetangga kita yang di samping sebelah rumah ini tidak makan. Nah, eh kasihan sekali. Lebih baik kita bagi ya, kita bagi bersama, ya. kita saling uh, memberilah ya. Ini gunanya untuk bersatu ya, bermanfaat ya. Dan ini dilakukan oleh satu anak ya, satu anak dari beberapa. Anak ya tentunya lah ini ada ibu guru juga yang juga ikut andil ya Gotong royong ya bersama-sama menyumbang mengumpulkan dana Untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan Nah anak-anak demikianlah beberapa uh, penjelasan dari Pak Diksi mengenai tentang Keberagaman ya menghargai keberagaman sebagai pengamalan Pengamalan sila kedua pancasila di sekolah ya. Oh iya, jangan lupa kalian juga dapat, uh, ini ya di layar nih ya. Nah, uh, di sini Pak, di juga ada, juga punya blog ya. Ini jangan lupa masuk aja di yoshinawai blogspot.com nih. Kalian masuk-masuk aja di sini. Di sini ada, uh, beberapa materi pembelajaran ya yang membantu kalian belajar di rumah ya ya ini secepat mungkin lah nanti Pak Diksi akan update ya terkait tentang pembelajarannya yang penting kalian tetap jangan putus asa ya tetap jangan putus asa di sini ya kita coba untuk belajar secara mandirilah ya mandiri dulu ya Meskipun kita tidak boleh tatap muka tapi kita tetap semangat harus belajar ya di sini kalian akan menemui yang namanya beda daring misalnya ya Pak Disi buka di sini nah, di sini nanti kalau Pak Disi akan melakukan BDR daring silakan kalian buka google classroom nah, di sini nih kalian tinggal buka aja di sini ada apa nih ya kohot ya di sini ada kuisis rumah belajar TVE IndiHome Fiber Bobo dan lain sebagainya ya kemudian layanan pendidsi di sini juga ada nah ini e nah, ada buku siswa di sini buku siswa juga ada ya di sini kamus bahasa Indonesia nah, ini belum pak diksi update <laughs> Iya nanti secepatnya akan mbak update ya. Jadi kalian belajarnya satu arah saja masuk di sini ya. Gak usah kemana-mana masuk di sini ya. Kemudian download uh, ada bank soal, bank soal sudah mbak sediakan juga di sini soalnya ya. Tapi sayangnya ini semester 2 anak-anak ya. Semester 2 semester 2 di sini ya mungkin nanti lah makan Pak Diksi update ya. Yang penting kalian buka-buka aja dulu di situ. Jangan lupa kalian follow juga ya. Kalau sudah masuk kalian follow ya di sini ya lo tuh Bang soalnya ada aduh, banyak kalian tinggal belajar secara online, secara mandiri ya. Nah, kalau follow nih ya, follow-follow di sini dan di sini juga terhubung dengan channelnya Pak Diksi ya, Yang ada di YouTube juga. Nah, kalian tinggal klik di sini kemudian ada kreasi siswa juga ada di sini di sini kalian juga akan diajari bagaimana cara menggambar dekoratif tinggal di download aja dibuka di download ya ada paper craft di sini ya nah, nih karya seni tinggal download aja ya jadi kalian itu harus belajar secara mandiri ya tetap didampingi oleh bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah jangan lupa ya tuh di sini jangan lupa beri komentar juga ya di sini anak-anak agar kedepannya uh, blogspot ini juga akan berkembang lebih baik lagi tentunya dan bermanfaat buat anak-anak khususnya di kelas 3B ya di kelas B SDN Gelagasari 1 gitu ya. Kemudian di sini juga Pak di cantumkan yang namanya Sekolah Kita Tercinta ya. Sekolah Kita Tercinta juga punya Wibno ya. Nih di sini nih di Wiblist di situ ada SDN Glagagasari 1. Nah ini kepala sekolah kita nih ya. Bapak Haji Muhammad Saidil Wahyudi. Ya, nah, ini kepala sekolah kita ya. Siapa yang masih belum kenal, kalian juga lihat-lihat di sini profilnya. Nah di sini juga ada itu kan ada beberapa video-video terbaru dan ya banyaklah pokoknya yang bermanfaat nah ya ya di sini ya ada profil dan lain sebagainya di roktori dan ah banyak deh pokoknya jangan jangan uh, sampai tertinggal ya pokoknya yang pasti kalian membuka yosinaublogspot.com nih ya nah, ini Blognya Pak Dixi ini. Blognya khusus dibuat untuk anak kelas 3. Siswa kelas 3. B. ya Silahkan kalian buka-buka di sini. Pembelajarannya juga di sini. Nanti Pak Dixi segera update ya. Jangan lupa follower juga ikuti dengan cara mengikuti. Klik di sini. Kemudian di sini juga ada soundcloud-nya juga. Kemudian di sini ada YouTube. Jangan lupa channel YouTube di subscribe. Oke. Okay. Nah. Untuk itu anak-anak. Sekian dulu dari Pak Diksi. Ya, barangkali ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan kembali. Uh, sampai jumpa uh, di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.